Harga bekasnya murah banget, Honda Cervei Gen 3 masih jadi favorit pecinta otomotif. Honda Cervei sudah menjadi salah satu SUV terfavorit di Indonesia. Mobil ini menawarkan kenyamanan dan tampilan yang gagah untuk para pengendaranya. Tidak heran jika mobil yang pertama kali diluncurkan pada 2007 ini masih ramai diburu, baik dalam kondisi baru dan bekas. Pesaing langsung Nissan X-Trail T31 ini juga punya julukan sebagai kura-kura karena bodinya. Atap mobil ini didesain melandai pada bagian belakang, jendela mobil ini mengerucut pada baris ketiga membuatnya mirip dengan cangkang kura-kura.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 Mobil ini memiliki kapasitas hingga lima orang penumpang serta memiliki kapasitas bagasi yang besar, sehingga cocok untuk dipakai berpergian. Fitur hiburan pada Honda Cerfegen 3 ini juga sudah cukup lengkap dengan adanya self-illuminating pada panel instrumen, AC digital, sistem audio double din, dan remote untuk mengatur sistem audio. Di Indonesia, Honda Cervagen 3 memiliki dua varian mesin yaitu 2000 cm³. Mesin berkode R20AIVTECSOHC yang menghasilkan tenaga sebesar 147 tenaga kuda dan torsi 197 Nm. Sedangkan untuk mesin berkapasitas 2400 cm³ K24ZIVTECDOHC yang menghasilkan tenaga 170 tenaga kuda dan torsi mencapai 217 Nm. Mesin ini cukup bertenaga untuk mobil ukuran SUV sedang seperti Cervey, dan menawarkan akselerasi yang cukup halus dan responsif, mesin ini juga cukup efisien dalam penggunaan bahan bakar. Honda Cervey Gen 3 ini sudah memiliki harga pasar yang sudah cukup terjangkau saat ini, berada di kisaran Rp100-150 juta tergantung dengan kondisi dan jarak tempuh mobil.